LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi Yoi bro Kenapa? Dekat dia akan tersambung Namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung Wesss yeah. Gila Cinta indah Cinta terselamanya Indah Wih panjang banget Habis Welcome back to Rama Popsi. Oke, okay guys, nah di malam ini kita bakalan ngereaction salah satu video yang viral juga. Uh, mungkin sebagian dari kalian udah banyak yang tau lah Gue yakin banget kalian tuh udah banyak yang tau gitu Ini adalah Fajar ya Yang kemarin juga sempat viral-viral banget Gara-gara putus cinta tuh jadi Putus cinta cuy ya Jadi ngedown gitu ya Oduh, Dia tuh gampang banget buat nangis gitu Jadi ceritanya dia tuh uh... Diputus, eh bukan diputusin, nah selingkuh selingkuh ya selingkuh. Kalau nggak salah nih si ceweknya si Fajar itu selingkuh gitu. Jadi si ceweknya ini eh selingkuh tanpa kata, tanpa ada kata putus dari si cewek ya gitu. Nah dia nih si Fajar ini langsung viral banget nih. Dan beritanya juga setelah eh, Fajar ini udah terkenal gitu ya. Sekarang udah terkenal nih. Nah jadi pas... Eh, si Fajarin udah masuk TV. Nasi cewek yang kemarin selingkuh itu minta balik karena ceritanya kayak gitu nih guys. Yuk kita langsung aja nanti dengerin video ini sampai habis. Sumpah ini tuh bikin ngakak, sumpah. Campur aduk gitu. Ada ngakaknya, ada sedihnya juga, ada ada hikmah yang juga harus kita contoh gitu. Oke, dulu. sebelum lanjut ke video reaksinya Seperti biasa, aku mau teman-teman subscribe dulu channel Youtube Rama Papsi Atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Papsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan bagi teman-teman yang mau request juga video apa yang mau kita reaction Silahkan tulis juga di kolom komentar Oke, yuk kita langsung aja reaction video si Fajar Let's go mau dong nabrak mau dong jadi pacarku orang berjuang akan kalah dengan orang yang beruang woi gila ya keren ya Terima kasih punya tipu, tipu ya karena ya beda jauh Naruto sama mereka maksudnya kalau Naruto seribu bayangan Woh. kalau dia seribu alasan Woi, gila dokel cewe dalam pertongkrongan itu seperti macis gas huh? Kalau bukan hilang, slender teman, siapa lagi yang mau ambil Jeez. mukanya korek gas <laughs> mukanya tuh eh, yang Aduh. namanya wanita hanya bisa melihat cowoknya saat sukses yes, Tapi tidak betul. pernah menemani mereka saat kan saya kan sudah pernah bilang setiap hubungan hmm. pasti ada pertengkaran dia tuh gampang banget untuk nangis Dia tuh gampang banget Saking Gimana ya Saking mungkin dia tuh Saking cinta sama si cewek ini Saking sayangnya uh, Dia tuh Air mata dia tuh gampang banget Buat netes gitu guys ya, Yang gue salut dari dia adalah Apa ya Dia tuh Nggak malu untuk mengakui Kalau dia tuh sayang banget Dan cinta banget sama si cewek itu Dan dia juga nggak malu untuk nangis gitu Gue salut banget sumpah Gue salut banget sama cowok tuh Yang nggak malu untuk nangis Nggak ibaratnya ya kita nangis bukan karena kita lemah bukan, cuman karena kita tuh merasa benar-benar sayang sama seseorang, tapi rasa sayang kita nggak nggak pernah di apa yang nggak pernah ditanggepin mungkin gak pernah ditanggepin juga nggak pernah dianggap, terus perjuangan kita tuh disia-siain gitu sama cewek dan dan bagi cewek nih yang lihat video ini nggak semuanya cowok itu brengsek lu tahu kenapa? karena di sini nih di sini kenyataannya berbeda justru berbeda gitu. Just, justru di sini yang berengsek malah sih, ya itu si ceweknya. Kan saya minta tolong, janganlah buat pertengkaran itu dijadikan kata perpisahan. Yoi, bro. Waktu deket dulu sering berantem. Enggak, enggak, enggak. Kan marah itu kan tanda sayang, perhatian. Iya LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Yoi bro. Kenapa? Dekat dia akan tersambung. Namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung Wess, gila, keren, keren Saya lagi lagi PSPB, PSPB? Apa itu? Perempuan selalu bikin bodoh Perempuan Perempuan tuh emang ya, Emang sih, cewek ini selalu bikin bego si cowok gitu Rata-rata tuh kayak gitu Ini korban ini salah satu korban yang bener-bener uh, Apa ya, yang bener-bener tulus sih kalau menurut gue ya Si Fajar ini benar-benar tulus gitu. Sayang sama si cewek ini, cuman sayangnya si ceweknya enggak enggak mau tahu gitu. Duh, dia tuh kan nangis lagi kan gampang banget untuk mengeluarkan air mata. Karena ya, karena tuh ngerasain di hati dia tuh kalau udah gitu, udah gua udah selesai, udah perjuangan gue udah gak dianggap mungkin ya. <tuh> Kasih tisu Lap dulu, Bang. Lap dulu, Bang. yang dikasih sih tuh artinya ngelap ini gitu ngelap ini karena air mata ini malah ngelap rambut belakang ya ada lucunya juga ini orang sumpah perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing sedangkan saya lelaki yang sering smoking dia membel Rx King saya sekedar membeli pancing dia yang telah berdua saya yang telah berdarah dia yang telah menikmati saya yang biasa kiti akhir cerita dia yang keperaminan saya yang jadi tamu Gokil, gokil, gokil Yah yang namanya wanita Sulit untuk dipercaya lala Bunga lebih indah daripada sampah Jika orang mengucapkan kebenaran kepada Hah? orang pintar Orang pintar akan percaya uh -huh. Tapi jika orang mengucapkan kebenaran Kepada orang bodoh, orang bodoh akan percaya Gila Sumpah ya Sumpah ya, kata-kata yang dia keluarin tuh benar-benar apa? belum bener, bener spontan gitu ya, gue salut sih sama ini orang nih. <tik> <tik> Sendal aja bisa ngerti. Jika hilang hati kita akan apa ya sakit gitu. Tiba-tiba pusing, gak tahu kemana. Uh. Nama kamu kan Fajar. Balas okay. dendam terbaik aja lah. Kamu terbit dari barat. Kiamat <tik> <tik> <Buat> banget, kiamat. terbaik kamu terbit dari barat kayak gimana sih lagu dari awal oktober mohon ny nyanyi, nyanyi nyanyi ya oktober. WhatsApp what's ku tadi bala bang basta tapi hanya dibaca Sik. seakan kau tak menghargai Memang sayang, hargai perjuanganku. ya siap, siap. Terselamatkan. Setidaknya perjuanganku dihargai, dihargai. <tuk> <Yes. tuk> Sudah bosan bilang saja. Cinta tak selamanya. panjang banget. Habis. Oh, oh, okay. okay. <laughs> Tobat Fajar. Juga juga punya back sound. Apa? Oh, back back sound. Back sound apa? enggo itu bigson apa tuh cago-cago oh iya, iya. artinya apaan tuh eh artinya bigson oh bigson ini <laughs> sumpah kocak sumpah ini orang ya <laughs>